Menemani santai sore kalian saat ini persahabat meminakan memberikan informasi terbaru dan vitamin bahagia nih di sore hari ini Sebelumnya persahabat kita ke kabar pertama ada unggahan spesial dari akun instagram Asila Maisa persahabat ya Masya Allah di unggahan terbarunya memposting foto bareng Bunda Lesti momen di acara festival Ramadan ini sih kebanggaan kita semuanya Masya Allah Apalagi melihat senyum dari Bunda Lesti Makin semangat, makin bangga Semoga idola kesenangan kita Semakin banyak doa dukungan Yang diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus Mencintai Lesti dan Bilar Di postingan ini pun Asila menuliskan sebuah kalimat Perdana duet on air kita ya kak love love love lesti kejora, masya Allah ternyata ini adalah duet perdananya bunda lesti dan Asila sila on air ya masya Allah mudah-mudahan bisa duet kembali di momen berikutnya. Semoga mereka semua persahabat ya selalu diberikan kebahagiaan dan silaturahmi tetap terjaga dengan baik. Dibuaskan asli ini pun persahabatnya tentu menuai banyak sekali pujian dan komentar yang diberikan Salah satunya dari Maesa Ima yang mengatakan dalam kolom komentar "Best, wow, dengan kalimat singkat tapi mempunyai makna dan arti luas persahabatnya best berarti luar biasa nih untuk penampilan Bunda Lesti dan Asila Maesa." Dan berikutnya juga persahabatnya komentar diberikan dari Akuratila Sendara Mengatakan di kolom komentar Masya Allah duet terkeren dari kakak adik Tak perlu sedara untuk jadi saudara ketika merasa nyaman dan sehati Seneng banget di dia ya saat melihat penampilan Bunda Lesti dan Kak Asila Dan selanjutnya persahabat ada info penting yang untuk warga Kodoha Jangan sampai lupa sore ini akan hadir vitamin bahagia Vlog terbaru di channel youtube Leslar Entertainment Ini kolaborasi bersama Bunda Maya ya Yang kangen, yang rindu dan yang gak sabar dari kemarin menunggu vlog Leslar bersama Bunda Maya Sore hari ini akan tayang di channel youtube Leslar Entertainment Tentu jangan sampai lupa untuk menonton persahabat ya Jam 5 sore hari ini kita support dan dukung yang terbaik nih buat karya-karya idola kita dan selanjutnya bersama ada info juga dari Indosiar mengenai acara Aksi Indonesia 2022 untuk pengisi acara aksi kali ini persahabat Bunda Lesi Kejora tidak hadir kembali di acara aksi, mudah-mudahan di lain waktu bisa hadir dan tentunya bisa memberikan kejutan persahabat ya untuk pengisi acara kali ini top 12 grup 3 Aksi Indonesia 2022 untuk host ada Cing Abdel, Abiramzi, Aa Irfan, Gilang Dirga, Putri Da, dan Adul Bintang tamunya ada Selvilia. Itulah untuk pengisi acara host dan bintang tamu di acara Aksi Indonesia 2022 Minggu 17 April 2022 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dan persabat dari postingan ini pun tentunya banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan yakni dari akun Instagram SL.APRN mengatakan kapan kak Lesti jadi host lagi di aksi udah lama min katanya terjadi gak seru banget katanya tuh ya ditunggu aja semoga lain waktu ada bunda Lesti kejora yang akan mengisi acara aksi Indonesia di Indosiar. Berikutnya persahabat vitamin ngabuburit di sore ini kita dapatkan dari bunda Lesti yang baru saja mengposting mengunggah foto BBL. Wah kira-kira Lesti kejora dan BBL lagi ada di mana, para sahabat ya? Aduh, gak bareng BBL, ini sungguh bahagia sekali vitamin yang kita dapatkan Dan ini juga penyemangat untuk keluarga konoha pastinya, Masya Allah Kita doakan selalu persahabat yang terbaik ya, untuk idola kita Semoga dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Masih menunggu kejutan dan tentu pastinya kabar terbaik berikutnya Jangan kemana-mana, total stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan Informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat berikutnya. Ini dulu informasi di sore ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.